Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semua dalam South Hari ni kita akan sambung lagi Kita punya Agent Ali season 3 Episod yang ke-8 Tanpa buang masa Jom Oh starting out opening Lah Alright Alright Oh iyalah kita tahu yang Kim Seruling Kita tahu yang dia bersubahat kan Oh dia di, dia punya back story. Sebelum ni dia punya instrumen ni Seruling lah Ni kakak dia Jenny lah kan Ataupun Jenny ni kakak angkat dia ke Kenapa tak tidur lagi ah, warden, warden Oh my music, Sini kau Oh alright <laughs> <Sorry>. <laughs> So kira Jenny ni bagi semangat lah kat dia kan Oh transition ke masa sekarang Selalu pagi-pagi buta Huh. Oh, tuning gitar. Oh, dia dia punya tuning gitar tu sebenarnya oh, dia jumpa dengan ni ha. Oh. Sama ni dia tipu kan. Tuning gitar, tuning gitar. Eh, Ali. Oh. oh maybe betul, maybe betul. Kim. Masa semalam. Oh. Hmm. Gila yang apa kecoh tu tengah kan. Tengah dan ya yeah, Dr Akram pasal Kuatro. Akram nama dia Akram. Ya. Yeah. Nah, cuba tengok. Tunjuk masa sebelum kejadian. Oh, jap, dia nak tengok balik CCTV ah. Eh. Forward. Mesti ada okay. something yang suspicious. Hmm. Ya. Yeah. Kenapa? Oh tak Oh yang ni ejen Okay Siapa ni fit dengan ni kan? Bobby ke apa ya Ada seorang Sekejap okay, siapa Ni aku tak pernah tengok Tak tahu siapa Woo. Kau nak lawan DOS Komol lah Oh. Semua orang datang eh. Ke mana ni pak lawan dua? Wah! Tak boleh wey. Tapi Rizwan kalau dia lawan dua orang ni mungkin okeylah kan. Ha ha ha, ha. big kau. Tengok dia lah lagi, tangkas tapi itulah Kena juga. Ay, lari. Oh, itu aku rasa pun uh, barang baru dia. Lima jauh E.O.I punya stand. Jadi kita punya pelarian kita. Perlukan arena untuk mengenal pasti siapa yang paling berpotensi. Okey. Jadi pemakai baru Iris. Apa? Oh, pemakai baru Iris. Faham. Kami akan teruskan. Satu perkara lagi. Tapi dia orang tak sepit lagi kan? Penanaan pusingan seterusnya. Ini kedudukan markah yang terkini. So Alex, Rudy Rosa out dah. Oh, Gila lah Rudy sebab dia orang injured. Oh, kan? LX injured. Rosa memang injet terulah. Baik. Oleh itu, banyak so sangat Techno eh kan. dalam sejarah <laughs> arena. Kamu semua akan bertukar teras oh What? tukar teras Seriously? oh Ali oh, jadi oh. ni combat Alah. kita tak boleh satu team lagi lah macam ni Ali combat ok lah kot Kai maybe <laughs> dengan drone dia ni drone bertukar sekali sebenarnya yang kita buat lain dari teras yang lain adalah bertahan. ya yeah. the, the great offensive we bring a, a great offensive Ah, kita yang tentukan Bagaimana dan berapa lama untuk berhadapan dengan musuh Dia perlu serang pada masa yang tepat ah, Bila ada opening kan Sekarang yeah. ah, Itu serang Bukan bertahan Salah tu But still, okey lah aku kan Ya, dia patutnya defend uh, Tak apa Percubaan <laughs> yang bagus Mekadroid yang dilengkapi dengan penjana EMP Dia okay. akan diaktifkan sejurus ia tiba di salah satu pangkalan Menggerakkan mekadroid tersebut ke pangkalan pasukan lawan Ali dengan team eh Dia dulu. Huh? Oh, sorry, Kai. Ah! Oh, Kai memang tak sesuai wei combat. Alright, dude. For the downwind. Nah, hey-hey ini -hey tengnoh je. Tapi dia kena belajar lah Woo! Oh shoot. Yeah. Uh. Jangan kita, kena Rizka. Rizka, dia tak tahu Diamlah. aku Oh, dia terlibat pula. Apa kena marah satgi weh. Eh Ali ni serba boleh weh. Aku rasa dia seorang yang layak untuk jadi semua teras kan? Kita patut buat macam ni. Oh, bahaya tim dia orang. Memang lah dia sniper kan. Dia bertukar ke invisio lagi menakutkan weh, tak nampak dia kat mana. Uh tu. Yelah dia dibaca bhai. Hey, tapi itulah termakan umpailah Sebab apakan combat ni perlu ada dengan tim kan Jangan takut Ya simple, simple kaya je Kai jadi combat weh kan? Dia, dia ah. naikkan shield tu dia pergi depannya ah. ah, semua berkumpul Aku eh Aku reset jam Cukup Oh, dah nak sampai dah. Tidak! Kalah tu. Ya... Yeah. So, dia abandon team dia kan? Eh? Pentec sebenarnya combat ni. Sebab dia macam barisan hadapan kan? So, orang kena bait macam tu je memang. Tak boleh buat apa lah. Eh? Nampak, nampak. Pergi mana ni? Tuning ke? Hei... Oh, dia communicate daripada sini ke? <laughs> Ingat Ali tak lampar ke? Tak-tak, seagi Ali bangun macam dia. Kan? Oh, dia letak benda tu supaya untuk disable kan. Ah. Ah, macam I yang waktu season 1 tu. Kat sini dari semalam? Mana comot? Comot? Comot? Oh, comot nampak. Oh, oh. <laughs> ha, tu dia. Oh, ah. Comot nampak, let's go, Comot. Awak tahu dia macam ni. Kalau saya Ah! Let's go. Oh, tanam apa? Get creature. Sedap so, bila overloadkan sistem ke Tapi Comot nampak eh. Okay, itu itu yang penting. Okey, Comot nampak. Okey, comot, okay, comot nampak. Itu yang penting. Alright, itulah dia. Episode 8 Tak ada apa benda yang berlaku sangat Cuma uh, Kim ada backstory dia sikit And then dia tanam medala gate kreisya tu So Ali Yang lain-lain Swap Teras Jadi Yelah kan memang tak biasa lah kan Ali dengan dia punya uh, Style dia yang memang nak fight Nak fight kan So dia dia telah mengabaikan team dia Tapi tak apalah mungkin uh, Ada lagi Next stage mungkin Dia orang masih kekal dekat Teras yang swap ni